Halo semuanya jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang cukup menarik yaitu pertanyaan terkait cinta pertanyaan terkait suka sama seseorang tertarik sama seseorang kurang lebih pertanyaannya seperti begini di awal saya tidak tertarik sama dia contohnya tetapi kok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 Dulu orang tersebut kita tidak tertarik padanya. Tetapi akhir-akhir ini kok kita tertarik padanya. Menurut tanggapan kakak segimana ini. Mohon solusinya. Teman-teman, di awal dia tidak tertarik sama orang itu. Tetapi akhir-akhir ini kok dia malah tertarik. Apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Jadi teman-teman, dia meminta pendapat saya oke. Okay solusi saya oke okay. jadi teman-teman di pertanyaan ini saya coba untuk membahas ke arah hubungan yaitu tertarik untuk menjadikan orang itu sebagai pasangan atau pacar seperti itu teman-teman hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih yang menjadi alasan kita bisa tertarik sama seseorang dan apa juga yang menjadi alasan sehingga kita tidak tertarik sama seseorang dalam konteks pasangan Dalam konteks kita ingin menjadikan orang itu sebagai pasangan atau pacar Apa sih alasan tertarik dan tidak tertarik teman-teman? Berbicara tentang alasan tertarik dan tidak tertarik sama seseorang Biasanya ada hubungannya dengan keinginan atau harapan Dan keinginan atau harapan itu sangat berkaitan dengan kriteria pasangan hidup yang sudah kita tanamkan di dalam diri kita seperti saya menginginkan e, pasangan hidup saya seperti ciri-cirinya seperti begini dan saya berharap akan bertemu dengan orang seperti itu teman-teman dan apabila orang datang dengan ciri-ciri seperti itu maka saya tertarik dan sebaliknya apabila orang datang dengan ciri-ciri yang berbeda tidak sesuai dengan kriteria yang saya sudah tanamkan di dalam diri saya maka secara spontan saya tidak tertarik sama orang tersebut contohnya seperti begini saya menginginkan pasangan hidup saya nanti itu ciri-cirinya contoh teman-teman contoh yang pertama dia putih, yang kedua hitam manis yang ketiga dia baik, cantik, imut bodinya aduhai itu saya menginginkan seperti itu. Contohnya saya menginginkan seperti itu. Saya berharap bertemu dengan dia satu waktu nanti. Dia dengan ciri-ciri seperti itu. Apabila ada orang yang datang kepada saya dengan ciri-ciri tidak sesuai dengan seperti itu. Secara spontan saya tidak tertarik dengan orang itu. Apabila berbeda teman-teman. Namun sebaliknya apabila dia sesuai atau ada beberapa ciri-ciri yang Masuk kriteria saya Secara spontan pun saya akan tertarik dengan orang itu Sebagai pasangan teman-teman Bicara tentang dia datang sebagai teman atau sebagai sahabat Itu biasanya hasilnya beda teman-teman Karena kenapa Kalau untuk teman dan sahabat Terkadang kita tidak terlalu spesifik menanamkan ciri-ciri seperti itu Hingga seseorang yang datang di dalam hidup kita untuk menjadi teman atau sahabat itu jauh lebih mudah ketimbang orang yang datang menjadi pasangan kita atau pacar kita. Seperti itu. Jadi hal itulah kriteria atau ciri-ciri itulah yang sudah kita tanamkan di dalam diri kita. Itulah yang secara spontan membuat kita ketika bertemu dengan seseorang, kita langsung tertarik atau tidak tertarik itu secara spontan karena ciri-ciri tersebut yang kita sudah tanamkan di dalam diri kita. Seperti itu Dan pertanyaannya juga Kenapa akhir-akhir ini Bisa berubah Dia malah berbalik Tertarik kepada orang tersebut Kenapa hal itu bisa terjadi Teman-teman Keinginan harapan Dan kriteria Yang ada di dalam diri kita Kadang bisa berubah Dan sangat berpengaruh Karena keadaan teman-teman Karena situasi Hal itu bisa berubah teman-teman Karena kenapa Hal yang pertama Saya bahas uh, secara umum Karena begini teman-teman Setiap orang yang Datang di dalam hidup kita Ketika kita dipertemukan dengan seseorang Percaya atau tidak percaya Pasti ada hal-hal tertentu Yang kita butuhkan dari orang tersebut Ketika kita dipertemukan dengan seseorang nih di awal mungkin kita tidak tertarik dari sisi penampilan mungkin kita tidak tertarik pada dia mungkin dari sisi perilaku mungkin tidak tertarik pada dia tetapi teman-teman pasti ada hal yang lain dari sisi yang lain yang dimana kita sangat membutuhkan dia mungkin eh, prestasinya atau mungkin pengalaman hidupnya atau mungkin latar belakangnya atau seperti itulah teman-teman, pasti ada satu sisi di mana kita sangat membutuhkan dia teman-teman. Seperti itu. Jadi sekalipun kita di awal tidak tertarik sama dia, coba teman-teman perhatikan, galih lebih jauh tentang dia, pasti ada hal-hal yang teman-teman butuhkan dari dia. Biasanya hal itulah yang membuat teman-teman tertarik pada dia. Itu hal yang pertama. Sekarang hal yang kedua. Ketika di awal kita tidak tertarik Sama seseorang Namun Kita secara pribadi tidak tertarik sama dia Namun Ada orang-orang yang ada di sekitar kita Tertarik sama dia Teman kita tertarik sama dia Sahabat kita tertarik Sama dia, suka sama dia Terus Keluarga kita Saudara-saudara kita tertarik sama dia Teman-teman Hal itu bisa berpengaruh pada kita, teman-teman. Bisa mempengaruhi kita agar kita juga ikut tertarik sama dia. Itu sering terjadi seperti itu, teman-teman. Mungkin teman-teman ketika ada lihat seseorang, teman-teman anggap dia biasa-biasa saja. Tidak tertarik, teman-teman. Tetapi di dalam lingkungan itu, semua orang yang teman-teman Anda tertarik sama dia. Suka sama dia, pengen jadikan dia sebagai pasangan, pasti teman-teman juga akan terpengaruh untuk tertarik sama dia. Teman-teman, biasanya seperti itu. Itu hal kedua, teman-teman. Sekarang kita masuk ke hal ketiga. Biasanya, hal ketiga ini terjadi karena ada kedekatan, sehingga timbul kenyamanan, sehingga kita bisa tertarik sama dia seperti itu mungkin teman-teman pernah e, alami atau pernah lihat seseorang yang dimana berawal dari pertemanan dan ujung-ujungnya menjadi pasangan biasanya karena hal itu seperti yang saya katakan di awal yaitu mungkin kita tidak tertarik sebagai pasangan atau pacar tetapi dia datang sebagai teman dan kita terima itu seiring berjalannya waktu karena adanya kedekatan, sehingga kita bisa nyaman, dan disitulah pemicu yang dimana membuat kita bisa tertarik sama dia. Seperti itu, teman-teman, itulah tiga hal yang berkaitan dengan keadaan. Teman-teman, di luar dari uh, sisi lain, seperti mungkin di luar dari sisi lain, yang dimana Tuhan bisa membolak-balikan hati seseorang, atau di luar dari kriteria kita tadi itu. Atau keinginan dan harapan tadi Yang dimana Susah kita gapai sehingga Kita pasrah dan menyerah Dan kita membeli orang lain Atau kriteria lain Diluar dari dua hal ini Tiga hal yang tadi saya jawab adalah Tiga hal yang berkaitan dengan keadaan teman-teman Jadi seperti itu teman-teman Kurang lebih seperti itu Dan apabila ditanya kepada saya Apa solusinya saya cuma bisa bilang bahwa jika saat ini kita tertarik sama seseorang kita suka sama seseorang kita jatuh cinta sama seseorang yang harus kita lakukan adalah katakan sama orangnya tentang apa yang kita rasakan seperti itu kita harus katakan, kita harus ungkapkan semua hal yang kita rasakan ketika saya suka, saya katakan saya suka, saya tertarik seperti apa saya jatuh cinta saya katakan seperti itu Teman-teman jangan takut akan risikonya ketika ditolak Teman-teman jangan takut akan hal itu teman-teman Yang harus teman-teman takutkan adalah Orang yang teman-teman suka, orang yang teman-teman cinta Orang yang teman-teman sangat tertarik padanya Itu bersama orang lain Yang dimana orang lain itu tidak benar-benar suka Tidak benar-benar cinta pada dia Seperti itu itu yang harus ditakutkan teman-teman Seperti itu Itu solusi saya Teman-teman ketika ada rasa katakan saja Jangan takut Seperti itu Oke teman-teman Mungkin inilah jawaban saya Mungkin masih banyak kekurangan dari jawaban ini Dan apabila teman-teman ada yang Paham lebih paham lebih tahu Tentang hal ini teman-teman bisa bantu Jelaskan di kolom komentar Oke teman-teman sampai jumpa Di video saya selanjutnya Jangan lupa, kasih saya saran, kasih masukan kepada saya agar channel saya lebih baik lagi ke depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Alvaris masih.